untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Lesti tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kembali dibuat menangis dengan melihat momen bunda Lesti kejora atas perjuangannya. Luar biasa, persahabatnya! Sasak inspirasi yang sangat sangat membuat kita semakin kagum dan bangga. Berjuang dari nol, perjuangan saat di kampung halaman Bunda Lesti Kejuora. Masya Allah, luar biasa! Mudah-mudahan persahabatnya Bunda Lesti selalu menjadi contoh baik dan selalu menjadi inspirasi untuk semua orang. Postingan ini pun diunggah langsung ya oleh akun Indosiar. Kalimat caption pun dituliskan. Salut Mimin mengingat kembali perjuangan Lesti mengangkat derajat keluarganya Namun di postingan ini pun banyak beragam komentar yang diberikan dari para netizen Kita simak persahabat dari akun Henning Naira mengatakan Mimin yang terhormat Lesti udah berhijab Janganlah dilihatkan lagi video yang tanpa hijab Iza atau Iza tahu Lesti lahir dari Indosiar Kemudian juga dia tanggapan lain dari akun Instagram, Alicia Wilda mengatakan, Ya Min, tahu semua orang juga, tahu Lesti itu berjuang dari nol banget tahu Min, sampai orang pelosok pun tahu, dan semua juga tahu yang jodoh-jodohkan juga kamu Min. Itulah beberapa komentar dan tanggapan netizen untuk postingan ini. Kemudian juga ya. kita lihat di unggahan lestari lestivati lovers mengunggah kembali postingan dari kak selvi kitty kembali ya mengenai soal kdrt kita simak persahabat kalimat yang diposting oleh kak selvi kitty yang diunggah kembali oleh lestari lestivati lovers ah gila sih kdrt gara-gara ketahuan selingkuh bikin tulang leher bergeser itu edan Duh, laki-laki macam apa kayak gitu Gemas juga gue akhirnya Sebagai perempuan, tidak terima gue sampai harus begitunya. Duh, buka juga nih aibnya dia Tuh, persahabat dia Tentunya Kak Selfie Kitty pun ini geram banget dengan Rizky Bilar Yang melakukan KDRT sampai tulang leher bergeser Ini juga membuat semua orang pastinya menyayangkan dengan Rizky Bilar yang begitu tentunya perlakuannya Kepada istri tercintanya Lesti Kejora Berikutnya juga persahabatnya kita simak Ada sebuah kalimat info yang kita dapatkan juga Dari kuasa hukum Rizky Bilar Dipasting oleh pengagum Lesti Al-Fatih Ada sebuah kalimat yang diunggah Rizky Bilar ingin damai dengan Lesti Kejora Kuasa hukumnya mengatakan yang bener itu dia menepis, jadi Rizky ke kamar mandi, Lestinger terus ketarik kalungnya, terus jatuh, dan itu kebanting. Bukan dibanting, itu pernyataan dari kuasa hukum Rizky Bilar, soal membantah adanya KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Namun juga di postingan ini pun, banyak beragam komentar juga yang diberikan. Di antaranya dari akun Evaryanti mengatakan, Si B bukannya datang dan minta maaf malah jadi berkepanjangan, dan akhirnya para tetanggaku berkoar-koar leslar penuh dengan drama. Tambah rugi si B, sedangkan yang melapor sudah sepenuhnya mereka menyerahkan kasus ke polisi. Kemudian juga bersahabat dari akun Rafi Hanur mengatakan, Salahin kalung lu kurang cetar min, coba deh besok ganti benang pancing yang buat ikan hiu dijamin kebanting, katanya tuh. Itulah beberapa tanggapan dan komentar yang diberikan dari netizen. Kemudian juga ya untuk menginfokan, Jangan lupa untuk para pecinta Lesti untuk mendukung karya terbaik Bunda L di Ajang IDA 2022 atau Indonesian Dangdut Award 2022 yang akan disiarkan di Indosiar. Mekanisme Indonesia Dangdut World 2022 sudah diinfokan di akun Instagram Indosiar dan Ibu Harsiwi Ahmad Untuk memvoting idola kesayangan kita Jangan sampai lupa dukung penuh untuk Bunda Lesti Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan buat karya-karya terbaik Lesti Kejora Dan berikutnya juga persahabat ini ada himbauan. Himbauan untuk masyarakat Indonesia yang berada di negara Thailand. Ini penting banget ya, maaf banget di luar Leslar, ini tentunya info yang sangat benar, -benar penting. Ini himbauan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Yang pertama pada tanggal 6 Oktober 2022 telah terjadi penembakan masal di Utai Sawan tepatnya di negara Thailand persahabat ya provinsi Bua Lampu Thailand lebih kurang 530 km arah utara Bangkok dengan korban meninggal lebih dari 30 orang saat ini diketahui bahwa pelaku telah meninggal dunia yang kedua berdasarkan koordinasi KBRI Bangkok dengan Kemilu Thailand dan kepolisian Provinsi Nung Bua Lampung, saat ini tidak terdapat informasi mengenai warga negara Indonesia yang menjadi korban dan pihak kepolisian saat ini. Masih melakukan pendataan KBRI Bangkok juga telah memeriksa data lapor dari warga negara Indonesia dan tidak ditemukan data WNI yang berada di Provinsi Nung Lampung. Yang ketiga bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan pertolongan Apabila terkait dengan peristiwa tersebut atau mengetahui informasi terkait WNI yang berada di wilayah kejadian, dapat segera menghubungi hotline KBRI Bangkok pada nomor yang tertera di unggahan ini. Postingan ini diinfokan juga oleh Faleswati Lesti ini persahabat ya. Tentunya kita doakan mudah-mudahan tidak. Ada korban untuk warga negara Indonesia. Ini himbauan, persahabatnya penting banget untuk saudara-saudara kita yang berada di negara Thailand. Kita masih menunggu kabar tentang Lesti ini persahabatnya dan tentunya kita juga mendapatkan informasi bahwa Rizky Bilar itu akan diperiksa kembali minggu depan. Itu yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Dan tentunya kita masih menunggu kabar baik mengenai Bunda El. jangan kemana-mana terus ikuti channel Lesti Fati Update yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Lesti Kejora tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, Bang Minuca terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.